fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. China pada hari Rabu menunjukkan roket membawa crs 1 j 4 yang menempatkan grup satelit komersial di luar angkasa. Roket itu meluncur pada pukul 14.20 waktu Beijing dari pusat peluncuran satelit Jiguan di Cina Barat Laut mengirim 5 satelit jilin 1 gowen Gowen-03D ke orbit yang direncanakan. Muatan yang diangkat oleh roket akan digunakan untuk menyediakan layanan penyandaraan jauh komersial. Dikembangkan oleh pembat roket galaktik energi yang berbasis di Beijing, seri 1 adalah roket pembawa propelan padat berskala kecil yang mampu mengirim satelit mikro ke orbit rendah bumi. Roket Cere-1 dapat menempatkan hingga 350 kg ke orbit rendah bumi, dan 270 kg ke orbit sinkron matahari 700 km ini terdiri dari 3 tahap bahan bakar padat menggunakan bahan bakar polibutadiena yang diakhiri dengan hidroksil yang diatapi oleh tahap berbahan bakar cair tinggi roket ini sekitar 19 meter atau 62 kaki dan diameter 1,4 meter atau 4 kaki 7 inci Peluncuran pertama Ceres-1 berlangsung pada 7 November 2020 berhasil menempatkan satelit Tianxi si 11 juga transkrip Tiange juga dikenal sebagai TQ-11 dan Scorpio 1 kospar 2020080A di orbit. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait China meluncurkan roket komersial Series 1 y 4 dengan 5 satelit